Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di butiko puter hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara install ulang pada sebuah laptop lenovo ya tipenya adalah ideapad gaming ya. Tipe lengkapnya ada di sini saya sudah catat ya. Ini letaknya ada di bawah casing ini ya, di bawah casing ini Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACHA. Nah, ini ada di baliknya Keyboard ini ya. Namun kita tidak perlu balik lagi ya karena sudah saya catat tipenya ada di bawah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita persiapkan sebuah flash disk yang sudah ada Windows 10, Windows 11-nya ya. Karena ini bawaannya Windows 11. Bisa juga kalian kalau mau install Windows 10 juga tidak apa-apa. Terserah saja ya. Ini kali ini saya akan berbagi bagaimana cara install -nya menggunakan Windows 11 ya. UEFI ya, jangan GPT, jangan legacy ya. Karena laptop-laptop sekarang adalah wajib UEFI ya Bagi teman-teman yang belum punya bootable ya Bootable Plastisk silakan download Apa namanya Ikuti tutorialnya di kolom deskripsi Dan untuk mendownload windowsnya Ada juga di kolom deskripsi caranya ya Oke langsung saja Pastikan laptop kalian dalam keadaan mati ya Kemudian kita colok Plastisnya sih di sebelah kanan ya. Oke, okay, ini plastis yang saya gunakan adalah mereknya Sandis ya. Serah saja kalian menggunakan merek apa, yang penting plastis ya. Oke, okay, langsung saja untuk langkah-langkahnya adalah kita hidupkan dulu powernya, powernya power ya, tombol powernya, kemudian kita tekan F12 ya. Nah, langsung kita tekan F12, tekan terus ya, sampai muncul menu seperti ini. Nah ya, nah perhatikan di mana flash disk yang kita gunakan ya. Ini flash disk saya ada di nomor 2, ini ada tulisnya sandisk, mungkin tempat kalian kalau mereknya beda, mesti mereknya tulisannya di sini berbeda ya. Nah, berhubung yang terblok adalah Windows Boot kita turunkan menggunakan panah ini ya panah arah bawah ini di keyboard sekali klik nah, sudah terblok kemudian kita enter ya kita tunggu proses berlangsung ya ya maka akan booting ke flashdisk kita oke sudah muncul menunya untuk instalasi Windows 11 yang perlu kita rubah adalah bagian time ya time ini kita rubah menggunakan jadi Indonesia nah ini langsung kita ketik IN langsung keluar Indonesia kemudian kita langsung next saja. kemudian install no. kita tunggu prosesnya kembali ya Oke, okay. ini sudah muncul menunya ya. Menunya seperti ini. Kemudian kita kasih checklist di sini. Kemudian next. Kemudian kita pilih kostum. Nah, di sini yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi tiga ya. ya. Langsung saja kita format. Klik OK. Oke okay, langsung kita partisi 3 kita ke format klik ok Oke okay, kalau sudah selesai terformat kemudian klik next ya Oh ya yeah, bagi teman-teman yang uh, belum belum backup Windows apa namanya uh, Dokumen ya dokumen yang di DC itu Sebelum kalian install ulang, silakan di backup dulu ya, karena akan hilang semuanya yang ada di data C. Kalau di data D, aman ya, karena yang kita format adalah data C-nya. Ini kan data C-nya, partisi 3 ini data C ya. Nah, kalau ini yang ada tulisnya data ini, data usernya ya. Oke, langsung saja kita klik next. Nah, ini kita tunggu saja prosesnya berlangsung ya. Nah, ini kita tunggu ini satu persen sampai 100%. Tunggu saja. Tunggu beberapa menit. Oke, sudah 98%. Nah, sudah 100. Kita tunggu saja dalam beberapa detik dia akan restart ya. dia okay, akan restart, kita tunggu saja tahap selanjutnya Oke, okay. nah di sini kita harus mengkonekkan internet ya. Jadi kita harus hubungkan internet kita Wi-Fi ya. Gunakan Wi-Fi yang ada di rumah kalian ya. Ini saya ada Wi-Fi. Nah, harus dikonekkan di sini. Kalau kita tidak konekkan, maka ti kita tidak akan mel bisa melalui next ini ya. Jadi kita konekkan dulu isi password dulu ya oke, okay, sudah connect ya, nah aku sudah connect, dia nextnya hidup ya, kalau tadi belum connect dia tidak akan hidup nextnya, jadi harus connect internet ya, oke okay, langsung kita next nah ini, tunggu saja ya proses update-nya update, update -nya ya oke, silakan tunggu kalau saya ya, setelah saya konekkan tadi dengan wifi di rumah terus, kok oh, sudah next-nya berjalan nah, sebetul terus -sebet, muter-muter gini, saya cabut ya wifi-nya, saya cabut supaya dia tidak lama mengecek ya kalau WiFi kalian atau gunakan WiFi HP bisa juga ya untuk konek internetnya. Nah begitu sudah kita lewati next, dia cek update ya. Nah matikan WiFi-nya. Nah kita tunggu sebentar, sebentar saja dia akan melalui cek update ini ya. kita Tunggu saja. Nah. Jadi kenapa saya matikan WiFi-nya ya? kalau WP nya kita hidupkan terus dia akan lama ya lama sekali proses cek update nya jadi untuk mengatasi seperti itu kita matikan WP nya ya seperti itu nah ini sudah, sudah tampil ya tidak lama ceknya karena kita sudah matikan WP nya ya nah di sini silahkan kasih nama ya nah, nama kalian atau nama usernya Nah, berhubung ini laptopnya, mereknya Lenovo, saya kasih merek Lenovo, ya. Karena ini milik user, ya. Jadi, berbesar saja. Lenovo. Nah, ini saya kasih nama ini. Kemudian, kita klik next, ya. Nah, kalau kalian ingin kasih password di sini, silakan kasih, ya tapi karena ini saya punya ini punya user jadi langsung saja kita next tidak perlu kita kasih password. Nah, ini biarkan saja ini ya. Tidak perlu kita off ya. Ini biarkannya seperti ini settingannya, langsung kita next saja. Kita Asep Okay, kita tunggu prosesnya sebentar lagi akan selesai ya, instalasinya oke, okay, proses instalasi Windows 11 sudah selesai ya demikian ya, tutorial dari kami, semoga bermanfaat lebih baik topik hidayah